assalamualaikum halo teman-teman semuanya di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara menghentikan ring back tune dari kartu indosat untuk contoh ini saya melakukan panggilan telepon dan ini ada rbt nya ya bisa kalian dengarkan oke okay, dan untuk menghilangkannya ini ada beberapa cara yang bisa kita tumbuh. silahkan simak video tutorialnya oke okay, cara yang pertama adalah dengan menggunakan sms Caranya kita buat untuk SMS ke 808, kemudian kirimkan SMS dengan format UNREG, seperti ini, UNREG. Berikutnya kita kirim ke 808, ini gratis ya. Ya, berikutnya akan diterima SMS seperti ini, Anda memiliki lagu-lagu berikut di library Anda. Kemudian perhatikan di paling bagian bawah ini lagu yang sedang berlangganan di HP saya ini adalah nomor satu "Pengkhianat Cinta". Kita pilih saja nomor satu, lalu setelah itu pilih kirim SMS. Oke sudah berhasil. Kemudian sekarang kita lihat untuk laporannya. Di sini kita telah berhasil untuk menghapus RBT-nya ya. Sekarang saya misko lagi, kita tes. Oke suaranya udah nggak ada ya untuk RBT-nya. Jadi, suara teleponnya seperti biasa, suara "nut-nut". Kemudian, cara yang keduanya, jika ternyata menggunakan SMS gagal, yaitu menggunakan aplikasi My IM3. Saya pernah mengalami menghapus RBT melalui SMS seperti tadi, dan ternyata gagal dan berhasil dengan menggunakan aplikasi My IM3. Kita buka, berikutnya seperti biasa login menggunakan nomor telepon kita, kemudian di bagian atas ini kita pilih bantuan. Berikutnya, masukkan untuk nomor telepon Indosat kita, lalu setelah itu kirim. Berikutnya, masukkan kode verifikasi yang diterima melalui SMS, kemudian kirim. Nah, berikutnya, di sini akan diberikan beberapa pilihan, lalu di sini pilih tanya Indira. Kemudian, jika ada pilihan seperti ini, kita pilih pengajuan keluhan. Berikutnya, pilih lagi bantuan lain. Nah, berikutnya di sini kita akan diberikan pilihan. Apakah kamu ingin dihubungkan ke layanan live chat? Nah, di sini kita pilih ya. Berikutnya, tinggal kita sampaikan permasalahan kita, yaitu tidak bisa menghapus RBT atau ring back tone. Oke, teman-teman, itu dia dua cara mudah untuk bisa menghapus nada sambung ataupun ring back tone di Indosat Ooredoo. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.